serta klik tombol notifikasi prosa hebat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini panggimina akan memberikan informasi dan kabar-kabar baik nih seputar idola kita ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial dari papa bilar dari persahabat ya, Bapak Bilar ini mengunggah sebuah postingan Atau merepost kembali unggahan dari Bunda Lesti semalam Ini foto cute yang menggembarkan, yang menghebohkan Momen-momen seperti inilah yang diinginkan oleh para lesla lovers Masya banget ya, kecutan, keharmonisan, keromantisan dari Bunda Lesti dan Bapak Bilar Tetapi di postingan ini persahabat ya Kita salpun dengan kalimat yang diposting oleh Bapak Bilar Kalimatnya lu panahan perut kata Papa Bilar, aduh bikin ngakak banget ya <laughs> Hingga komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Salah satunya dari akun Rizka5582 mengatakan Bisa-bisanya gue nggak fokus ke perut dari semalam Baru sekarang ngeh karena baca captionnya aduh masalah banget ya <laughs> Ternyata banyak sekali yang baru ngeh nih bahwa Salkop dengan perutnya Bapak Bilar Allah, ini kekiutan yang hakiki luar biasa mudah-mudahan semakin banyak support, doa, dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai Bunda Lesti dan Papa Bilar berikutnya persahabat kita lihat juga ada adungan spesial banget nih untuk kita semua warga Konoha aduh tingkah lagu dari seorang Rizky Bilar ini emang nurun banget kepada BBL perhatikan gaya dari Papa Bilar tuh Aduh bibirnya <giranya> Ini sih lucu banget persahabat ya Emang Abang L Ekspresif banget nih persahabat ya Sama kayak papanya Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga Leslar Terutama Baby L dan Papa Bilar Serta bunda Leslie Kejora. Momen ini pun di kembali oleh Akun Sendol Putih Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Emang abang itu ya ekspresif itu sama kayak papanya tuh masya allah banget ya ekspresif banget. Emang abang L semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Selanjutnya persahabat ada sebuah vitamin bahagia yang kita dapatkan kita lihat tuh wow kejutan akan segera diberikan di channel YouTube Lestar Entertainment. Perhatikan persahabat ya gimana ya butuh vitamin kayaknya tuh persahabat ya Masya Allah semoga saja ada kejutan yang kita dapatkan Luar biasa apalagi kita warga Konoha menunggu vlog semalam nih Saat Bunda Lesti dan Bapak Bilar tentu jalan-jalan bareng Satu mobil berdua aduh Masya Allah banget ya Ini momen yang paling ditunggu luar biasa Mau upload kapan katanya tuh persahabatnya. Pasti warga Konoha selalu menunggu kejutan bahagia yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita Momen ini pun di kembali bersama oleh akun Les Lawrence Corsi. Ada kalimat juga yang dituliskan lewat kalimat caption Ah, saya mati timur di kapan saja, lebih cepat lebih baik katanya itu bersahabat ya pastinya Mudah-mudahan secepatnya di up di channel Youtube Lasar Entertainment kita menunggu banget vitamin bahagia yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan dan tim Leslar Entertainment dan berikutnya persahabat ada info penting yang mengenai acara SCTV Music World 2022 untuk kategori grup 2 persahabat ya untuk lagu Bismillah Cinta ini ranking kedua masih di posisi kedua dengan voting 1,4 juta luar biasa persahabat yuk sama-sama buktikan kekompakan kita mudah-mudahan Leslar bisa memborong piala penghargaan semangat terus bersahabatnya sampai penutupan. Kita doakan dan kita harus tetap semangat. Kita masih menunggu kejutan lain hingga cedukan vitamin terbaru berikutnya. Total stay tuned dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana mengucapkan Terima kasih.